Okay untuk pagi ini uh, satu topik yang menarik itu iklim dengan seni bina uh, walaupun kita adalah uh, dalam khusus uh, iklim uh, sebenarnya bukan uh, seni bina tetapi ada kaitan dia um, saya rasa bagi manusia ada rumah adalah sangat penting kan. Kalau tak ada rumah, dah ada duduk ke mana, kan? Uh, rumah adalah satu asas. Lah. Ini kandungan kuliah dia. Uh, saya beri sedikit pengenalan. Uh, kemudian seni bina hijau. Apa yang dimasukkan? Sebenarnya seni bina hijau tu seni bina lestari lah. Uh, kemudian contoh-contoh bangunan yang responsif kepada iklim. Uh, kalau tidak responsif kepada iklim kita bina rumah yang silap, kita akan tidak selesa. Dan juga akan membelanjakan banyak duit ya untuk uh, meyajukan rumah dengan aircon, kipas, macam-macam. Okay? Dan akhirnya kesimpulan. Saya tayangkan rumah tradisi Melayu sebagai satu contoh seni bina yang sangat lestari. Tapi malangnya, pada Abad yang baru ini Tak ada ramai orang ha? Sanggup membina rumah begini Dan juga ada hal-hal sebab Rumah itu perlukan Ruang yang luas juga Jadi barangkali Kalau duduk dalam Bandar besar seperti KL Georgetown dan sebagainya Kita hanya berupaya Duduk dalam rumah pangsa saja Atau rumah berteres Ini banglo bungalow, dah, bungalow ha? Jadi kita tidak ada kesempatan. Oke, okay, pelindungan rumah selain dari makanan, saya rasa merupakan salah satu keperluan asas untuk manusia dan memang sangat penting. Kita setelah lama dari manusia kuno yang duduk dalam gua, kemudian kita sudah bergerak ke rumah asas menggunakan buluh dan atap itu rumah orang asli. Kepada rumah pangsa, kemudian kepada bangunan-bangunan yang canggih. Macam Petronas Twin Tower. Okay. Walaupun Petronas Twin Tower itu bukan rumah kediaman, tetapi kita harap itu bangunan juga. So, bangunan digunakan untuk berbagai tujuan. So, dia termasuk juga seni bina. Si Gambar-gambar -gambar ini menggamparkan kemajuan manusia, khususnya... Uh, Bagaimana seni bina telah Evolve ataupun berubah um, Jadi uh, oleh sebab semua manusia Perlukan rumah okay? Kita pun tak lama-lama duduk dengan ibu bapa kan Lama-lama sudah kahwin Ataupun sudah dapat kerja di tempat lain Kita pun beli rumah sendiri Jadi eloklah sangat-sangat penting Kita mencari sebuah rumah yang Selesa Uh, kalau rumah kita tidak selesa maka berbagai masalah akan timbul bukan saja dari segi kalau rumah itu panas sangat kita kena tiap-tiap hari kena pasang aircon bil elektrik kita akan naik selain daripada itu kalau rumah itu tidak ada pengudaraan yang baik maka kesihatan kita akan terjejas termasuk kesihatan keluarga kita kemudian kalau rumah kita sentiasa lembap. Uh, fungus boleh uh, uh, wujud ataupun uh, tumbuh dalam dinding dan fungus itu adalah boleh menjejaskan kesihatan bayi dan sebagainya. Dulu saya uh, buat PhD di London, ada se seorang kawan membuat PhD dalam uh, benda ini, rekab uh, iklim dengan uh, seni bina rekab itu dan kajian dia adalah tentang bagaimana fungus itu mempengaruhi kematian bayi. Dan dia dapat uh, keputusan kajian dia signifikan bahawa rumah yang mempunyai banyak fungus, ha, kelembapan yang tinggi memang uh, kecenderungan untuk uh, kematian bayi itu lebih tinggi ha, berbanding dengan yang uh, rumah yang lebih kering. Jadi rumah sangat penting ha, dalam seni bina dan kita haruslah memberi tumpuan dan juga memberi perhatian kepada seni bina supaya Reka bentuk rumah kita adalah berharmoni dengan alam, berharmoni dengan iklim. Kalau iklim itu panas, terik macam di kawasan Katulisiwa, kita tak ada tingkap, kita tak ada pintu besar, kita tidak ada pengudaraan yang baik, kita macam membina awan saja. Kita duduk dalam awan Jadi kita harus uh, Semua seni benda itu lain ha? Dari iklim-iklim yang berlainan Kita akan mem memperlihatkan rumah-rumah yang jauh berbeza uh, Kesemua itu bukan dari segi gaya saja Tetapi juga sangat penting dari segi fungsi dia Rumah bukan gaya saja tahu. Fungsi ha? Fungsi saya bagi saya lebih penting daripada gaya ha? Walaupun gaya kalau rumah kita tak mau duduk dalam rumah yang, yang hodoh lah kan kita mahu rumah yang cantik tetapi pada masa yang sama juga mesti berfungsi, mempunyai fungsi yang baik. Pengaruh iklim terhadap seni bina, ya, kalau kita lihat sekarang kita saya bawa anda dari sat, kawasan panas ke kawasan sejuk. Di kawasan yang panas kita haruslah, macam ini di Malaysia, kita apakah jenis iklim? Kita mesti tahu iklim di situ adalah sangat panas, matahari sangat terik, uh, beza antara suhu adalah kecil jenis. Lama-lama panjang uh, uh, kepa kepanasan adalah sepanjang hari. Kemudian uh, kelembapan adalah tinggi uh, dan juga hujan adalah lebat macam pagi ni ya kan. Jadi uh, so, rumah yang kita bina itu patutnya mempunyai ventilasi atau pengudaraan yang baik supaya kita tidak panas. Uh, teduhan maksimum uh, ada teduhan maksimum mempunyai serambi yang luas dan macam-macam. Uh, bumbung itu mesti tahan air uh, uh, sebab hujan lebat banyak tingkap untuk membenarkan udara masuk dinding mesti kering supaya tidak menggalakkan tumbuhnya uh, kulat uh, uh, dan dan lain-lain kan -lain. bertiang rumah bertiang sebab kita taulah di Malaysia itu banjir itu kerap uh, beratap Dinding itu berlubang, nah, macam rumah tradisi sebab membenarkan udara masuk dan juga bahan-bahan uh, tidak harus menyimpan haba, macam batu bata. Ni dinding batu bata boleh menyimpan haba dan sangat panas. Ha, kepanasan yang diserap pada waktu siang malam pun panas juga. Okay. Di kawasan gurun rumah-rumah pun uh, sangat panas. Uh, dia ...terpaksa dibina dalam perkelompok. Dia tidak boleh dibina berasingan sebab apa? Kalau kita bina rumah berasingan, uh, dia ada empat dinding. Setiap rumah ada empat dinding. Setiap empat dinding itu terdedah kepada penyerapan matahari. Jadi kita harus membina berkelompok supaya mengurangkan dinding. Bila dinding kurang, jumlah penyerapan kurang. Ha, faham? Jadi kalau dalam satu kampung... Rumah-rumah di tepi sahaja kena kepada cahaya, yang tengah-tengah itu tak kena kepada cahaya. Jadi penyerapan itu uh, adalah kurang di bahagian tengah-tengah. Dan uh, rumah yang berkelompok memberi banyak teduhan, uh, ada shade lah, uh, dan itu akan memberi penyejukan. Uh. Itu uh, contoh dia. Dan uh, bahan benan terdiri daripada lumpur. Uh. Lumpur itu tidak banyak menyerap haba. Uh, rumpai juga uh, dia tidak menyerap haba, so itu contoh dia di Gurun uh, kita lihatlah uh, rumah-rumah sangat dibina sangat rapat antara satu sama lain. Uh, itu dari segi sosial baik juga, huh? kita boleh per, uh, lebih mengken, mengenali uh, jiran kita. Tapi pada masa yang sama boleh dengar apa dia cakap pun sebab dinding itu share. Huh? contoh contohnya, ha kalau kita bersempat untuk melawat betapa baik ya di kawasan sejuk ha sejuk ha pola kita ada iglu kan ha ini rumah iglu ha? haruslah kita gunakan bahan binaan apa bukan semen guna ais kan ais itu percuma so bahan binaan percuma you tak payah beli semen sangat mahal sekarang ha? so ambil saja ha potong dengan gergaji saja betul-betul letak-letak-letak ais itu akan cantum, ha. tak payah glue, <laughs> tak payah apa itu letak saja okay. pola bear pun mau masuk, ha, tengok ni. <laughs> jadi uh, lihat, walaupun kita tahu ini rumah ais, barangkali kita ingat, wah sangat sejuk kan tapi sebenarnya, dalam dan luar itu jauh berbeza, luar itu tolak 50, dalam itu kosong ha. ini kadang ada 15 pun sebab uh, glue itu tidak ada lubang ada ada ada tingkap. Pintu pun ha, boleh ditutup dengan kulit ataupun ha, bulu haiwan dan ha, di dalam itu kita boleh mengekalkan ha, suhu yang lebih tinggi sedikit daripada kosong. Ha, sebab tidak ada kesejukan boleh masuk. Bila ais itu letak dia cantum. So tak ada tak ada celah-celah yang di mana angin sejuk boleh masuk. Barangkali orang-orang, iyi, macam itu tidak ada oksigen lah kan? Tapi dia ada lubang di atas Lubang-lubang yang kecil ha? Yang kita boleh tutup Betapa baiknya kalau kita boleh ada kesempatan untuk Bersatu malam ha? dalam igloo Kalau saya ada banyak duduk, saya akan buat satu timpak Di mana ais dan igloo itu Ialah saya tawarkan sebagai Uh, hotel bermalam ha? Bersatu malam dalam iglu Satu ribu ringgit Lebih murah branding dengan pergi kutub utara <laughs> Tak apa saya begurau saja Sebenarnya ha? Benda itu ada Sebab apa? Sebab orang-orang luar uh, Orang asing huh? Dia sangat tertarik dengan Kita punya hutan hujan katulis siwa, kan? Sebab dia jauh orang Jerman, orang Eropah Mau datang sini Mungkin RM10,000, RM20,000 Dia terpaksa belanja Tapi bukan semua orang kaya kan Sebab itu ada syarikat-syarikat yang telah membina Satu dom besar Satu dom besar Dalam itu dia dia bawa banyak pokok-pokok katolisiwa Haiwan katolisiwa macam-macam Dia mewujudkan satu hutan kecil Katolisiwa di Jerman dan uh, macam timpak lah ha, Macam itu Sunway Lagoon lah Dia bayar untuk masuk ha, Masuk tu untuk tengok Hutan katolik siwa. Tapi kita ada hutan Semula jadi tak mau pergi pulak Betul kan? Berapa kali sudah pergi tengok Nation Park. Kalau saya tak paksa pun tak pergi pulak Jarang lah, jarang sekali Tu juga kita ada Pantai, ada laut di situ tapi Jarang-jarang kita pergi berkelah ha, Di pantai. Adakah? Mungkin kita boleh ha, menganjurkan sedang membuat sedikit viewer. Okay, uh, dalam igloo itu tingkap kecil boleh ditutup dengan kulit uh, itulah. Okay, dan uh, satu perkara yang sangat penting ialah pada musim panasa uh, di kawasan atik dia 24 jam siang kan. Uh, so tak boleh tidur lah sebab cerah mah. Jadi Kulit haiwan itu tutup dalam igloo itu memberi suasana gelap uh, Barulah boleh tidur, kalau tidak macam mana ni Cahaya sebab bila ada cahaya kita susah mau tidur Sebab itu kadang-kadang bila kita tak boleh tidur Disebabkan ada lampu yang ha, sangat cerah di luar ke ataupun ha. Saya tahu lah pelajar itu mana-mana pun boleh tidur tapi ada setengah orang memang kalau cerah itu dia tak boleh tidur kita punya sistem imun sistem refleks kita macam itu kalau kalau kita mata kita tengok ada lampu mungkin ingat ada cahaya, ada waktu siang ha, jadi kita tak boleh tidur okay, uh, gambar raja itu menunjukkan uh, perbezaan antara suhu dalam iglu dan suhu di luar Uh, jelas sekali bahawa suhu di luar itu sangat sejuk Tetapi suhu di dalam iglu adalah uh, panas sedikit huh? Yang sana itu inside temperature, ni outside Outside itu sejuk huh? kan. Iklim Mediterranean uh, uh, Gambar itu gelap sikit tak apa uh, Yang penting atas itu ada courtyard Courtyard itu ruang kosong Uh, bayangkan, ini ada rumah, tu. Uh, di tepi, satu barisan rumah, satu barisan, satu barisan, tengah-tengah ada tempat ruang, uh, boleh main bola sepak ke, badminton ke, kita suka sini, bol, uh, okay, tak, sepak takroh, tapi di situ uh, merupakan ruang di mana orang berinteraksi ha? Uh, dan itu adalah baik sebab dia memberi penyejukan ada teduhan, ada penyejukan dan seringkali dalam ruang kosong itu kita ada pokok macam-macam uh, lah ha? kemudian ada badan air dan fountain juga di tengah-tengah juga boleh memberi penyejukan sebab dia ada uh, sejatan Mem memberi sedikit penyejukan dan di situ ialah uh, tangkapan angin Okey, di atas bumbung biasanya Uh, terhadap satu barang macam begitu ha? di mana uh, macam apa, cimni ya, di Malaysia tak ada cimni ya itu tempat di mana uh, habuk keluar itu ha. so, tempat itu bila angin meniup, angin itu dibawa masuk ke dalam rumah ha? dan ada lubang-lubang di, di bawah uh, dinding membenarkan udara masuk untuk menyejukkan, sebab dalam itu sangat panas, ini kawasan yang panas, so boleh menyejukkan, dan beberapa tingkap dia ada. So, ini adalah tangkapan angin, peralatan tangkapan angin. Begitu juga tangkapan angin ini boleh dijumpa di tempat-tempat yang panas. Okay, kita juga boleh menggunakan unsur iklim secara maksimum dengan reka bentuk seni bina bangunan untuk maksimumkan cahaya semasa musim dingin. Musim dingin itu rumah itu harus berbagai banyakkan cermin, depan itu mesti menghala kepada cahaya pada musim sejuk. Tetapi pada musim panas yang panas dan terik kita harus ada teduhan mengelakkan daripada cahaya. Dan juga uh, angin sejuk, uh, winter atau musim sejuk, kita tak mahu angin sebab angin masuk lagi sejuk. Ha? Okay. so kita mungkin boleh tanam satu barisan pokok un untuk menghalang angin. Dan uh, perlu kita uh, menutupi semua celah-celah tengkar di bawah pintu, semua kena uh, rapi, tidak ada celah. Kalau ada celah, udara sejuk masuk, ruang akan jadi sejuk. Dan uh, di, uh, ada juga tingkap yang uh, double glazed. Double glazed maksudnya, dia dia ada uh, dua lapisan. Lapisan luar, lapisan dalam. Tingkap itu, uh, kita di Malaysia, dia ada satu saja kan? Kalau ada tingkap cermin, ha? satu cermin saja. Ini ada dua cermin. Sebab itu, kesejukan dari luar tak boleh masuk. Ha, sebab itu double glaze ha? Okay. biasa ada dua pintu pun dua okay. bumbung pun dua supaya ha, kesejukan dari luar tak boleh masuk ke dalam ini uh, untuk mengurangkan uh, penggunaan uh, pemanasan dan juga penggunaan tenaga serambi sangat penting juga uh, untuk memberi teduhan. ini serambi kecil hanya berupaya sedikit saja kalau kita serambi yang besar sikit, dia memberi teduhan yang lebih luas dan saya rasa untuk negara seperti Malaysia yang mengalami iklim katul siwa, kita harus ada serambi yang lebih luas untuk memberi teduhan yang maksimum. Kalau tak ada serambi, cahaya matahari terus akan masuk dalam ruang rumah. Dan di Malaysia kita tak mahu matahari sebab sudah panas cukup, sudah cukup panas. Kita mahu mengurangkan dia, okey? suhu dalam bangunan harus kita kawal oleh seni bina supaya dia tidak terlampau panas. Itu contoh beberapa seni bina rumah yang terdapat. Okey, sekarang kita melihat satu konsep yang sangat penting uh, di mana dalam suasana pemanasan global ini dan juga kekurangan tenaga uh, semakin dunia semakin kurang tenaga fosil maka kita harus membina rumah yang paling maksimum mengurangkan penggunaan tenaga. So kita harus gunakan seni bina hijau, ekologi dan mampan itu lestari. Perkataan hijau, ekologi dan mampan itu digunakan untuk pencinta alam, untuk merujuk kepada amalan-amalan seni bina yang tidak menjejaskan alam sekitar, menggunakan sumber-sumber alam, dan persekitaran tanpa membazir, tanpa memupuskan ha, uh, flora ataupun bahan itu Dan juga tanpa membahayakan sumber-sumber alam sekitar Lebih-lebih lagi mengurangkan uh, bahaya kepada manusia dan juga kepada uh, hidupan lain Itu adalah pokoknya asas seni bina hijau semua amalan bertujuan meminimumkan impak kepada alam sekitar untuk menghasilkan tempat kediaman yang selesa dan sihat. Mungkin suatu makna lebih mendalam seni bina hijau ialah melibatkan sebarang kegiatan manusia yang berupaya memperlindungi ataupun memulihkan menggelarkan keupayaan bumi untuk membiayai kehidupan. Jadi, uh, Apakah sumber-sumber yang kita gunakan mesti boleh uh, berterusan? Tu maksud dia dalam seni bina terdapat beberapa cara di mana sebuah bangunan dibina secara hijau. Okay. Kita lihat uh, mesti mengekalkan efisiensi tenaga, kecantikan susun atur dan kos. Uh, terdapat lima unsur dalam seni bina hijau ini yang kita harus memberi perhatian. Ekologi bangunan itu mesti baik, efisiensi tenaga mesti baik, bahan binaan itu mesti sehat dan juga mesti di, diambil daripada persekitaran yang terdekat sekali. Uh, kenapa terdekat sekali? Sebab kalau kita import jauh-jauh, kita akan meningkatkan uh, penggunaan bahan api fosil. Jadi itu tidak lestari. Ha? Kalau kita ambil dari tempatan, jadi dia mengurangkan uh, tenaga pengangkutan okay? uh, Bentuk bangunan mesti, mesti baik dan juga mesti sepadan ataupun mesti berharmoni dengan alam sekitar di tempat itu Reka bentuk juga mesti baik. Okey, kita lihat satu demi satu dengan lebih mendalam. Okey, ekologi bangunan. Bangunan mesti letak dalam kawasan yang tidak mengancam keseimbangan alam. Misalnya kita jangan harus beri bina dalam cerun yang curam yang berbahaya, sebab kita akan menjejaskan kestabilan cerun. Kalau kita membina rumah dekat-dekat uh, kawasan sungai, kita akan menjejaskan aliran sungai itu boleh menyebabkan banji berlaku ataupun kita bina rumah dekat dengan kawasan paya mungkin bahaya juga sebab uh, ada nian nyamuk dan uh, uh, bahag kelembapan yang tinggi yang tidak sihat so, harus kita lihat di sekitar bangunan itu apakah ekologi dia okay, itu contoh-contoh okay. kita juga jangan membina rumah di kawasan yang mempunyai flora dan fauna yang terancam misalnya tempat itu ada setengah haiwan yang memerlukan ruang dia kalau kita membina rumah segitu dia akan mengacau uh, pembiakan dan sebagainya harimau ataupun haiwan yang lain akan jadi pupus dan elak daripada produk atau sistem yang toksik uh, yang membahayakan kesihatan. bahan binaan mesti sehat pastikan pengudaraan yang maksimum dan juga tidak ada virus fungi, bakteria dan lain-lain okay. cahaya yang maksimum bumbung tidak bocor okay. dan juga tanaman pokok itu dimaksimumkan okay. kita cubalah sebab bukan semua rumah ada ruang macam tu kan, tapi seberapa yang kita boleh kita cuba ha, untuk mengekalkan semua sifat-sifat ini efisiensi tenaga senang saja, kita mengurangkan penggunaan tenaga ha? kalau boleh, uh, kalau rumah itu sudah dibina, direka dengan selesa, tak perlu kita gunakan uh, aircon ataupun kipas sebab dalam bentuk semula jadi sudah sejuk okay. sistem insulasi yang baik, cahaya itu tidak masuk ke dalam, so bumbung ada dua tingkat, ha? so Cahaya dari atas tu tidak tidak dapat mengalir ke dalam. Banyak tingkap, banyak ruang pembukaan membenarkan angin masuk juga memberi kesejukan. Jimat tenagalah dalam bentuk itu ya, kebanyakan efisiensi tenaga. Kalau rumah itu tidak efisien dari segi tenaga, kita akan membelanjakan banyak banyak wang untuk penyejukan. Itu untuk uh, rumah yang terletak di kawasan sejuk saja. Menutup semua celah. Tapi di tempat yang panas kita kena buka. Ha? Semakin banyak bukaan yang baik. Sehingga dinding pun kena ada lubang. Ha? Dulu rumah-rumah di atas dinding itu ada banyak lubang kan untuk membenarkan udara masuk. Tapi sekarang lubang-lubang itu sudah hilang sebab apa? Sebab sudah ada aircon. Air Ramai orang suruh pakai aircon, tak, tak perlu ada lubang-lubang. Hmm. Bahan binaan mesti tidak ancam unsur alam sekitar, mesti terdiri daripada ladang pokalau kayu. Pokok itu diusahakan secara mampan, uh, jangan gunakan bahan binaan yang berbahaya seperti asbestos, polistyrofoam, kayu yang diproses dengan racun serangga. Kenapa kayu diproses dengan racun serangga? Sebab tahan anai-anai. Tetapi tahan anai-anai juga mempengaruhi kesihatan manusia juga Cat mesti mesti aram okay. Ada setengah cat tahan fungus ha? Kita kena pakai cat begini uh, Menggunakan bahan api semula jadi uh, Bentuk bangunan mesti uh, sepadan dengan kawasan itu Ini Hotel Equatorial di Cameron Highlands kita saya kata dia tidak dia tidak uh, sepadan dengan kawasan sebab su, di seluruh kawasan itu rumah kampung rumah ladang tapi tiba-tiba ada sesuatu bangunan besar yang tak ngam lah orang Cina cakap dalam kawasan itu ha? tidak tidak sesuai bentuk-bentuk okay. itu mesti uh, sesuai. Tapi di Malaysia tu kita tidak tidak ada peraturan atau undang-undang bahawa kita bina rumah itu kita kena dapat persetujuan daripada jiran. Tapi di luar negara ada. Okey, katakan saya ada satu tempat ruang di sini tapi di luar itu sudah ada rumah, maka saya kena bila saya sebelum saya bina saya harus mem membentangkan ataupun kurang-kurangnya memberi Pelan ataupun uh, pembinaan saya kepada jiran-jiran Supaya mereka setuju atau tidak Mereka setuju tanda tangan baru saya boleh buat Kalau tidak setuju saya tak boleh buat Mereka bentuk yang saya suka Di Malaysia tidak Malaysia you ada duit you boleh bina apapun You nak buat satu rumah bentuk roket pun boleh Bentuk kapal pun boleh Bentuk apa saja pun boleh Dan bila kita buat demikian Tempat itu akan jadi hodoh Sini ada rumah bentuk ular di rumah bentuk, kapal sana rumah bentuk apa, ha? Tak, tak sesuai kan? Apa-apa lagi kalau kawasan itu adalah kawasan bersejarah, macam Melaka, ha? macam Georgetown. Sebab itu Georgetown tu uh, bandar heritage, kita tidak menangkan hotel lebih daripada lima tingkat. Kalau banyak hotel tinggi-tinggi, dia akan mengacau, ha? Uh, Sineri ataupun uh, pemandangan kawasan itu. Okey, bentuk yang mesra alam ha? mesti sesuai dengan kawasan uh, yang kita membina rumah itu. Kalau dia punya tema ialah kampung, rumah-rumah harus berbentuk rumah kampung. Kalau dia punya tema tempat itu ialah uh, uh, science park, kita rumah mesti science park, ha. So, mestilah Dia mesti Sama dengan uh, tempat itu Orang Cina suka feng shui ya? Feng shui itu ialah Sesuai dengan alam Contoh-contoh, okay, sekarang kita lihat Contoh-contoh bangunan, masih ada 15 minit uh, Saya rasa uh, tempat ini Kucing, ada orang dari kucing ke? angkat tangan? Sangat huh? oh dengan Sangat sesuai dengan uh, uh, kawasan sungai, bangunan-bangunan dia adalah sesuai ha? dengan uh, suasana sungai di tepi. Uh, bangunan itu barangkali, siapa cakap dia sesuai atau tidak dengan Georgetown? Tak sesuai, kenapa? Ha? Ha? Terlalu tinggi, terlalu tinggi, terlalu hodo Sebab dikelilingi Jossang semua rumah-rumah lama, bangunan-bangunan uh, kolonial uh, kan. Tapi uh, kan tiba-tiba ada satu gergaji uh, raksasa itu, giant. Tidak bersalaman. Uh. Tapi itu okay ya. Uh. This is old building, uh, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Uh, cat putih, uh. banyak tingkap, banyak uh, tumbuhan. Itu juga tidak sesuai sebab ...dibina di kawasan yang sangat curam, cerun curam. Sebab terpaksa memotong maya hutan untuk... ...ini sangat sesuai rumah tradisi. Kita lihat dalam rumah tradisi, tradisi Melayu tu ada banyak reka seni bina reka yang sangat mesra alam. Satu, banyak tumbuhan mengelilingi rumah itu, memberi teduhan dan penyejukan... Bumbung bertingkat mengelakkan Haba dari atas mengalir ke dalam ha? Kemudian uh, Banyak tingkap besar Juga mengelakkan pengudaraan Tengoklah Semua tingkap ha? Serambi dia sangat luas ha? Memberi tuduhan Tengok ini serambi dia Langit-langit di bawah ni langit-langit Juga memberitahu Tuhan Tiang rumah mengelak daripada banjir Menghadap utara atau selatan Tidak menyerap haba Kalau rumah panjang hari ini Kita mau elakkan daripada penyerapan Kita jangan menghadap ke timur atau barat Kalau menghadap ke timur Pagi-pagi sangat panas Kalau menghadap ke barat petang-petang lagi malam lagi panas so kita kena menghadap ke utara atau selatan so siang itu pagi panas di tepi saja malam panas sini, dalam ruang sini adalah sejuk ok? kalau rumah kita memanjang lah kalau rumah kita bentuk empat segi tak ada beza tu kan? <tuh> So, pilih, you nak pilih, you punya bilik semasa masuk desa itu, kena pilih bilik yang tidak menghadap ke timur ataupun barat. Kena hadap selatan atau utara. Kalau menghadap barat, malam-malam you tak boleh tidur sebab sangat panas. Sebab siang dia sudah serap banyak haba, dinding sangat panas. Pandai-pandai ya, budak geografi, jangan buat kesilapan itu. Biarkan budak-budak susah seran, sejarah mereka buat kesilapan. Budak geografi mesti pandai memilih ha, bilik yang sejuk Sebab dia tak tahu, awak tahu ma Ukiran bawah tingkap itu berlubang Ada banyak ukiran yang cantik-cantik Ada lubang membenarkan udara masuk, ha, sejuk okay. Cat mesra alam, tak ada cat pun guna kayu saja, lagi baik ha. Lubang pada dinding juga membenarkan udara masuk guna bahan binaan tempatan jadi tidak melibatkan kos pengangkutan dan juga tidak ha, baik menggunakan banyak bahan api fosil ha? tu banyak okay. daripada seni bina, cara yang kita boleh gunakan, ini bangunan kongsi uh, cantik juga, petronas twin tower, cantik juga mempunyai tema sebenarnya reka bentuk, dia adalah ada tema dia. Rumah di bawah gua. Sejuk ah, sejuk tapi bahaya. Bahaya, okey. Ini di, di Ipoh ah. dalam tahun 70-an ada satu kali ah uh, runtuh. Okay. itu sebuah uh, limestone hill ah, itu dia runtuh dan ada stinggan yang duduk di bawah itu di matilah okey. Masuk alam tetapi berbahaya kan. Ha. Membina di cerun juga berbahaya. Okey, ini kita lihat contoh contohnya Ini bagus ha? Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan lampu, dia menggunakan lampu cahaya or, uh, semula jadi. Ha? cahaya matahari. This is Ohe Airport lah. Mana ada lampu, tak perlu lampu pun, ha. Okey. Is using natural light. Kita haruslah gunakan natural, natural light ha? sebanyak yang mungkin. Bagi saya kalau boleh semua dewan kuliah mesti dibina di dengan uh, kaca yang kita boleh buka okay? dan tutup dan sebagainya. Tetapi saya tak suka dalam epok itu adalah tandas yang tak ada tim, pintu. Okey, rumah kaca yang amat muslamlam. This is a greenhouse, huh? terdiri daripada kaca dan membenarkan banyak cahaya masuk. Tak perlu ada lampu. Begitu juga ini stesen kereta api. Huh? <laughs> no need to have lamp lampu adalah tapi kurang, kurang menggunakan lampu. Museum. Sekarang kita lihat contoh rumah bawah tanah. Belum mati sudah mau masuk bawah. Tapi sebenarnya di tempat-tempat yang panas, ha, itu adalah sangat sesuai. Kenapa? Pada, sebab pada waktu siang yang panas, di dalam itu disejuk. Malam-malam yang sejuk, dia panas sebab tanah itu boleh simpan haba. Ha, itu sebenarnya adalah bagus. Ini bukan kubur itu, rumah orang. Okay? Ha, sebabkan oleh masa saya rasa, ha, you boleh baca ini saja. Cuba kita tengok dia punya ha, contoh. Kita boleh tengok contoh dia. Okay, ha, lihat itu semua gaya dia cantik ya. Tengok, tengok boleh ada kenduri ha di bawah dalam situ. Nah, itu kita lihat ruang dalam rumah. Itu di Spanyol, ha? yang tu di Moroko. Rumah bawah bumi sebenarnya separuh bawah pun ada. Bukan semestinya semua di bawah, tapi saya tu tak suka ni sebab dia dicerun, sangat merbahaya. Okay, so bumbena di rumah di bawah itu dia ada ada kebaikan sebab menahan sejuk dan menahan panas, tetapi ada juga bahaya dia. Uh, contoh Duran Middle School. Bahagian depan, bahagian bumbung dibuat dengan uh, kaca. Tengok, dia punya library, kantin semua uh, bumbung adalah kaca dan uh, kita boleh buka dan tutup. Supaya untuk membenarkan cahaya maksimum masuk dan juga uh, mengurangkan penggunaan uh, lampu. Cafeteria, perpustakaan semua bumbung dia boleh huh, tutup dan juga boleh buka. Untuk satu lagi contoh, Philip Merrill Environmental Center juga mempunyai sani bener yang lestari. Ada sistem pengutip air hujan, kawalan cahaya siang, pam termal, geotermal, air panas daripada suria tenaga suria, tandas kompos tidak ada tarik air, ha? tidak ada flush. Itu contoh dia. Tengok. Cuaca dia sejuk sebab dia perlukan sangat cahaya masuk. itu Menggunakan tangki air. Ha. Kita pun ada di pusat pengajian ilmu kemanusiaan, ada beberapa tangki air. Uh, sekarang, lebih-lebih lagi, ap apabila bahan api fosil itu semakin kurang, tenaga minyak semakin naik, uh, ada juga banyak bangunan telah menggunakan tenaga suria. Malaysia juga sedang mula menggalakkan uh, pengusaha untuk menggunakan huh, uh, cahaya daripada matahari. Yang kita boleh pasangkan dalam bumbung, kita boleh gantikan ubin dengan solar panel ini. Huh? Kita lihatlah ada contoh dia. Kita boleh jimat kos ubin dengan menggantikan dengan Uh, solar panel dan solar panel itu boleh kita uh, uh, gunakan untuk uh, menjana elektrik dan di Jepun, di Norway di banyak negara uh, kalau kita sudah pas pasangkan solar panel ini semasa musim panas apabila kita jana banyak tenaga elektrik yang lebih itu kita boleh jual kepada TNB tapi pada musim sejuk tak cukup cahaya kita beli balik uh, So kita tak rugi. Bagaimana cell suria berjalan? Semua benda itu adalah uh, engineering tak perlu kita uh, beri perhatian sebab ha, yang yang penting kita tahu dia punya konsep saja. Okay? Nah itu ada dua switch. Ha. Satu switch masuk, satu switch keluar. So kita boleh monitor uh, berapa banyak tenaga kita sudah buat. Ha, dan berapa kita gunakan dan uh, dia ada satu bill yang kita boleh balanskan dengan uh, TNB Sel konvensional ini semua kita boleh beli dalam pasaran ini sel efisiensi tinggi sekarang pun sudah ada uh, Sel lampu tipis pun sudah ada semua itu semakin canggih dan juga semakin murah okay? Dan kita lihat, fotovoltaic uh, uh, cell ini bukan saja digunakan untuk rumah, uh, kita banyak negara digunakan untuk uh, lampu isyarat, digunakan untuk iklan, digunakan untuk macam-macam. Uh, Di Malaysia sangat ironi sebab bangunan-bangunan uh, yang canggih, yang moden tidak pakai benda ini tetapi rumah orang asli pakai benda ini. Sebab apa? Sebab rumah, rumah orang asli karena nak hubungkan dengan elektrik sangat susah. Sebab kena tarik dengan wire jauh kan sebab itu menggunakan bahan api fosil ni lagi senang okay, itu ialah rumah di tepi pantai menggunakan ini ah, parking kereta, kapak juga ada sel ah, waktu malam kapak itu lampu gunakan itu saja okay, ah, iklan, nike, coca cola semua boleh pakai ah, tak perlu ada bumbung ubin Bumbung rumah itu semua fotovoltaik cell. Nah, ini sebahagian saja. Ha? Tandas, macam-macam ada. Jadi so, kita berhenti di sini hari ini. Ha?